bagusan yang mana ya, untuk di zaman sekarang untuk perbandingan yang pertama adalah dari segi visual ya kamera DSLR lebih besar daripada kamera mirrorless dan otomatis berat beratnya pun beda lebih berat kamera DSLR daripada kamera mirrorless ini nah, untuk yang berikutnya Kamera DSLR ini lebih unggul untuk memotret. Ini ya. untuk memotret. Karena fiturnya juga banyak juga. Nah kalau mirrorless ini lebih unggul di video. Karena di video. Karena di mode video kamera mirrorless ini. Ini apa? jika mau video mengambil video itu langsung ke langsung masuk ke sensor gambarnya untuk yang di gambar DSLR ini dia di dalamnya banyak cermin-cermin ya pantulan-pantulan cermin sehingga menyebabkan kecepatan untuk mengambil videonya kurang Untuk kalian yang hobi membuat video, disarankan saya untuk memilih kamera ini mirrorless ini ya, karena efisien dan ukurannya pun juga gak, tidak terlalu besar. Oke, kalau untuk fotografi, motret gitu, saya sarankan di DSLR karena bagus sekali untuk foto, autofocusnya kecepatan, autofocusnya itu cepat lebih cepatan Tesla daripada cepat kecepatan autofocusnya si mirror ini Oh ya untuk, untuk daya tahan baterainya daya, daya tahan baterainya lebih tanda masih DSLR ini dibanding yang mirrorless karena di DSLR ini kebanyakan tayangannya tampil di view findernya view findernya ini ya nah sedangkan kalau yang di mirrorless itu nanti dia tampilnya di LCD nya seperti ini ya tampil di LCD nya maka akan menguras banyak daya. Nah kalau untuk kamera DSLR yang memiliki fitur tayang gambarnya bisa di LCD-nya, maka ya tidak jauh beda untuk daya tahan baterainya. Nah kesimpulan dalam perbandingan kali ini adalah jika kalian mau mengambil gambar atau profesi menjadi fotografer kita sarankan untuk menggunakan kamera kamera DSLR ini ya karena beberapa keunggulan tadi dan untuk kalian hobi mengambil video atau menjadi video, profesi sebagai videographer kalian bisa menggunakan kamera mirrorless ini karena harganya juga cukup terjangkau dan ukurannya pun juga kecil dan ringan dan ringan hmm. oke mungkin mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada salah kata oke sampai jumpa di video yang berikutnya